Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Salam sejahtera, salam budaya Pada kesempatan kali ini Akan dibahas tentang Tanda-tanda seseorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi Jika berbicara masalah ilmu Memang tidak ada batasannya Karena setiap orang tentu saja memiliki ilmu Dan seseorang yang memiliki ilmu tinggi pasti ada yang lebih tinggi lagi juga orang yang paling hebat pasti ada yang lebih hebat lagi karena di atas langit masih ada langit juga hal yang perlu kita sadari bahwa yang utama adalah adab dan tekad untuk rendah hati yang menentukan orang tersebut berilmu namun sebelumnya semua orang memiliki keyakinan masing-masing jika di kebudayaan Indonesia Mengenal wejangan dan spiritual pringbon Jawa sebagai bahan introspeksi diri, motivasi, dan gambaran agar lebih berhati-hati ketika melangkah, serta selalu menanamkan sifat-sifat yang baik. Yang pertama, seseorang yang berilmu tinggi tidak akan banyak bicara, seperti seseorang yang banyak bicara dan suka mengumbar bahwa dirinya memiliki ilmu yang tinggi hal ini justru berguna untuk menutupi kekurangannya saja menurut pejangan primbon jawa lebih baik kita terdiam dan terlihat bodoh daripada banyak bicara dan terlihat sangat bodoh karena orang yang berilmu tinggi akan menciptakan daya cipta yang dapat bermanfaat untuk orang lain tidak hanya sekedar ucapan, namun bukti nyata yang dapat dimanfaatkan Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki ilmu tinggi tidak akan pernah sombong Karena orang yang sombong, seperti orang yang berdiri di atas gunung Dia akan melihat orang lain itu kecil, lebih kecil dari dirinya Namun sayangnya, dirinya juga tidak menyadari jika seseorang yang melihatnya di bawah gunung akan melihat dirinya juga kecil, seseorang yang memiliki ilmu tinggi cenderung seperti pohon padi, di mana pada saat dirinya mulai berisi maka dirinya akan semakin menunduk. Hal ini karena orang yang berilmu tinggi sadar betul bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat tinggi. Kemudian, yang ketiga, seseorang yang memiliki ilmu tinggi akan mempunyai akhlak mulia karena sejatinya semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin tinggi juga ahlaknya. Dirinya akan selalu rendah hati, tidak mudah emosi, dan suka membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan juga, iman dan takwanya akan semakin kuat kepada Sang Pencipta. Menurut wetjangan primbon Jawa, janganlah menjadi orang yang keburukannya lebih kuat daripada kebaikannya, kekikirannya lebih kuat daripada kedermawanannya, serta kekurangannya lebih kuat daripada kebajikannya. Namun semua sangat tergantung dari pribadi masing-masing. Usaha yang dilakukan diimbangi dengan ikhtiar, kerja keras dan doa akan membuat ilmu yang dimiliki menjadi semakin tinggi tetaplah bersikap terbuka namun kritis tetaplah melestarikan kebudayaan bangsa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh